enek ngamuk nonton <tuh> nyurah <kesemuan, kesemuan>, <tuh> <Bismillah, kesemuan, kesemuan. tuh> Jangan ikui ang tangannya. Jangan ikui ang risiko tak aduh aduh ya pak itu aduh angkat dia kamu dia apa apa Kau Udah udah udah udah halo makan-makan ke bu sebentar aku yang dulu engkau sayangi mengapa tarik, Allah wabarakallah wabarakallah cek cek cek belum, udah udah udah Tak lagi ini. Ini kayak ya eh, eh santai ya Gus tengah mau, nggak tergerasa dah tenang Gus takut tenang ya Gus. Semua, bos! Semua sudah, Udah, apa? Udah, Udah, Udah, Udah, Tak boleh, tak boleh. Ya, ya, ya. Telo, telo, telo. Allah, Allah. Saya makan ikil. Tahu masalah siapa? Allah, Allah. Ilah, ilah, ilah. Walha yurqyum. Datang, datang. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah lah tegas, tegas. Oke, sampai selamat ngelakuin Bali, baru ditegur, itu apa... Ya, udah, jualan gede. Tenang, tenang, a tenang, tänang, tenang, a pikiran, tenang. Hendi pikiran tenang. Deman, deman, deman yang berken tu dik amat-amat tak dah. Sini tak boleh lagi. Baliklah. Ya, baliklah. Nak bagal sini. Jangan mendesailah. Lempar je dah. Bila bernisau tu? Itu jangan meda. Aku udah video kalau <laughs> boleh. Maaf dong, padahal dalam saja. Pak sakit, wah, Kalau suntik ini kok Bapak ini berasa. ada <gumin> <sun Ukrain mosi> <♫ises>